Nih buku-buku nggak penting. Ya itu TV juga buang aja karena... Ya, minggir koi. Tuh, kena kan bener kan ada... Tuh ada laba-laba sini tuh. No. Udah buang aja. nggak perlu ada TV dalam rumah. Buat apa sih kalian nonton TV dalam rumah? Aduh, tuh sinetron-sinetron naga tiga dimensi. Gitu buat apa? Ancurin aja TV-nya. Ini juga laba-laba jadi bersarang gitu di rumah kalian. Ya, ya, halo, what's up, guys? Kembali lagi bersama Pian dan kita hari ini bakal mainin game, yaitu bernama 'Kill It With Fire Ignition'. Ignition ini sebenarnya maksudnya adalah demonya, ya. Jadi, ini bukan full game, dan kalau kita lihat kayaknya sih, ini intinya adalah kita mau membunuh laba-laba, tapi kenapa mesti dengan api, ya? Kita nggak tahu, ya. Semoga tidak terjadi halangan yang aneh, aneh, atau justru kita ingin terjadi halangan yang aneh, aneh, ya. Kita bakal masuk aja langsung ke gamenya 'Kill It With Fire Ignition'. Let's go! Di sini kita ada beberapa setting berapa menu? Oke, udah kita langsung play aja, oke okay, guys? kenapa apa? lama-lama gitu. Kita play aja langsung. Oke. Okay? Ya kita bakal pilih di sini first contact, kontak pertama, kontak pertama dengan serangga. Apa ini maksudnya? Equipment 0 per 5, objektif 0 per 5, baterai 0 per 0. Arachno gauntlet, incomplete. Arachno gauntlet tuh maksudnya apa lagi? Oke okay, kita langsung play aja guys. Ini kelihatannya kayak game kayak semacam game yang gak ada bener-benernya gitu ya kan. Nah kita lihat apa ini. Oh pintu. Ya, bagus grafiknya. Ya, sederhana sih, tapi enak dilihat lumayan. Dan jendela, oke, okay, pick up fast. Fast emang ada fast di sini. Kenapa gue ada ke sini ditawarin fast di belakang? Oke, okay, kita ambil dulu fastnya ya. Inspect, oke, okay, siap bisa diputar-putar. Wait, what the heck is that sound? Suara apa itu, bersama? Oke, okay, kita taruh lagi di sini, kayaknya tau toh... kok bisa nggak pecah gitu loh. Open drawer, oke, okay, siap. Taba la ba. Hey, <laughs> what the heck, yo? Oh, dia bisa gerak. Oh, dia bisa gerak. Oh siap, gue kira dia diem doang <laughs> Oke okay lah, kita bawa fast bunga ini Take clipboard Oh ini ya, share clipboard Apa ini? Objectives Jadi kita punya sesuatu yang harus kita lakukan yaitu Pertama, kita bunuh laba-laba guys Mana laba-laba? Spider-Man, dimana di sini? Where are you spider -Man? Mari kita lihat Apakah ada di sekitar sini? Apakah bisa kita putar-putar? Dan kemungkinan bakal keluar Dimana suaranya? Suaranya kayak di sekitar sini guys Kalau suaranya gue dengar di depan gue Berarti harus ada di sekitar sini Let's see Mana dia? Gak ada, oke. Mari kita buang aja bukunya. Ini mungkin ada di sini. Gak ada, oke. Kita buang lagi bukunya. No, buang. Buat apa gitu? Nyimpen-nyimpenin buku sih. Banyak banget sih. Nyonya, aduh, buang aja lah. Oke, di sini seperti enggak ada. Mana sih, lah? Balapannya? Wih, apa itu? Oh, ini dia. Eh, mati koe, mati koe Oh, digebuk pakai papan Mantap, digebuk pakai papannya kita guys Lumayan, jadi kita punya satu Laba-laba yang sudah kita bunuh ya sekarang Gila, ini game jumpscare amat ya <laughs> Padahal cuma laba-laba cilik-cilik doang gitu kan Ya, tapi jam game ini memberikan gue jumpscare Yang unik What the heck is that? Buset, kardusnya bisa jatuh cuma gara-gara sekecil laba-laba Gini gitu dong. eh kemana dia? Oh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. let's uh, Mati dia Mati, uh, mati, mati, eh Eh, buset, laba-labanya sampai ngegelundungin buku dong. Hmm, kena. Aduh, eh, hey, gue casap Sini, eh. Hey. Hey. Eh. Wah, dia masuk kamar. Ada lagi. Wah, ada temennya loh. Uh, lari cepat, banget. Nah, mati kue. Nice. Open closet door. Ya, nah, sekarang kita bakalan buka closet door ini, guys. Karena ini objektif kita yang dari tadi kita belum sentuh-sentuh. Kenapa tadi box ini goyang sendiri? Kalau gue gebuk, nggak oh, ada. Sip. Spider Tracker maksudnya ini kak. Woi bro Hai bro Sini kamu laba-laba jelek Mana lo, mana lo, mana lo Oh itu dia, itu dia, sini Laba-laba, mati kamu, mati kamu, mati kamu, mati kamu Sembunyi mana dia? Where are you, Spider? Where the heck are you, Spider? Dimana kamu laba-laba? mana kamu laba-laba? Apakah itu laba-laba? Mana laba labanya Hey, what are you? Spider? Apa ini? Xbox? Uang? Apa ini? Unlocking. Take the spider tracker from the closet. By the way, gue belum ambil spider tracker-nya. Ya. Bisa gitu tracking laba-laba? Keren -laba. juga. What? Shuriken. Seriusan lawan laba-laba pakai shuriken? Coba, coba, coba, coba. Gue penasaran. Mana? Mana tuh? Laba -laba? Oh, itu dia, itu dia. Ayo, ayo, ayo. ayo. Hmm. Gak kena Woi sini kamu laba-laba Nah, matiin Ya, bisa diambil lagi, kan? Wah, gila sih Matiin laba-laba pakai surikan. Gue baru dengar teknik semacam itu, guys Tidak, tidak efisien, by the way Ya, jangan dilakukan di rumah Don't try this at home Oke, kita sekarang udah punya trackernya Trackernya itu kayaknya pakai klik kiri ya Klik kiri... Ya, klik kanan, find spiders Oke, kita bakalan cari spider, di mana dia? Where are you, laba-laba? Oh, di sekitar sini, sepertinya adalah laba-laba, guys atau, jadinya kita belum buka ini, kah? Belum bisa. I see, uh, objective kita: find more equipment. Equipment emang mana um, Equipment, where are you? Where are you? Equipment, ngomong ngomong ada pintu lagi yang perlu gue buka, gak sih? Ini kah? Inspect ada apa di sini? Hai, hey, keluarlah keluar semua kalian! Keluarlah kalian dari dus. My God, kalau gue jadi orang yang disuruh membasmi hama laba-laba di rumah, rumah ini udah gue hancurin, bener-bener. I mean like Ya, buang aja Karena Kemungkinan laba-laba bisa bersembunyi di situ. Ini juga buang Ini buku-buku nggak -buku penting Ya, itu TV juga buang aja Karena Ya, minggir koi Tuh, kena kan Bener kan ada Tuh, ada laba-laba di sini tuh No Udah, buang aja nggak perlu ada TV dalam rumah Buat apa sih kalian nonton TV dalam rumah Aduh, nonton-nontonnya sinetron-sinetron naga 3 dimensi Gitu, buat apa? Hancurin aja TV-nya Ini juga Laba-laba jadi bersarang gitu Loh, rumah kalian Gitu kan Hey, bro Hey bro, tuh nggak penting punya TV di rumah, buang aja TV-nya. Nahlah, kalian nonton juga sinetron-sinetron, sinetron-sinetron naga tiga dimensi. Buat apa? Buang saja TV-nya. Sinetron zaman now tuh nggak pantas ditonton. Save anak bangsa. Apa ini? Hair Bentar, gimana ceritanya equipment kita untuk membasmi laba-laba adalah sebuah hair How? How the hell are we supposed to use an hairspray? Tapi ya, yeah, what the heck objektifnya yeah, burn stuff. Jadi kita punya tugas di sini dan tugas kita adalah membakar benda. Ya, yeah, so much for a uh, pest destroyer. Ini ada satu lagi. Oke, siap amunisi 100 mantap. Oke, kayaknya sih dia ada di sini, mungkin dibalik sini atau gimana. Bentar, gimana caranya keranjang baju kagak ke jatuh isinya ketika gua terbalikin? Kok bisa gitu ya? How? Mungkin ada di situ sini Gue oh, bahkan nggak bisa masuk sini, dude Oke, okay, siap Tinggalin ya, kok gitu What? Oh, ada dua Eh ampun Mati satu Oke, okay, siap oh, ya. oh, ada tiga, loh. Oke, okay, siap Nah, mati koe kalian yasip Burn stuff Oke, okay, sekarang kita bakalan bakar-bakar barang Pertanyaannya gue adalah Kenapa kita mesti bakar barang? <laughs> ya, kita bakar dulu aja, guys Ternyata hairspray ini gunanya untuk bakar-bakar Iya, yeah. kids, do not try this at home. By the way, kita bisa bakar, berarti kita bisa bakar sila laba, laba ini dong. Dan emang kayaknya laba-laba ya ke dalam keadaan kebakaran, guys. Tadi gua kayak mendengar suara laba-laba kebakar di sekitar sini. Hmm, burn stuff apakah udah kelar? Masih 17 per 50. Tadi kan gue bilang kalau seandainya kita harus menyelamatkan anak bangsa dari sinetron-sinetron yang berguna. Jadi kita bakar dulu TV-nya, guys. Dan supaya anak-anak nggak -anak main terus kita bakar juga jemputnya guys. Supaya ba oh, supaya bapak-bapak enggak -bapak nyanyi lagu dangdut kuproy mulu kita bakar juga sembikirnya guys. Ini juga supaya jangan buku berharga nggak boleh. Ini juga TV udah jelek bakar aja guys. Terus ini sofa juga biar lagu tutup mulu nanti kena skoliosis, jangan bakar aja. Piano bikin berisik tetangga jangan bakar aja. Ini lemari udah nggak ada punya bakar aja. Tanaman juga bakar aja tuh kan bener kan gue bilang apa tanaman bakar aja adalah lababanya tuh kesakitan kan dia mantap jiwa terus ngomong-ngomong apakah pembakar bakarnya udah kelar belum kita masih perlu bakar bakar guys apalagi yang kira-kira bisa kita bakar um, dus, buku bukunya komik bakar aja udah nggak penting oke terus uh, wc mungkin adalah laba-laba lagi yang bisa kita bakar where are you kita detek dulu laba-laba di mana kamu Laba-laba di mana kamu? Laba-laba, laba-laba, apakah kamu di sini? Apakah kamu di sini? What, baterainya kok habis? Oh ternyata detektornya itu punya baterai juga ya? Ah peralatan olahraga -olah, bakar saja sudah. Wait, what? Wah habis. Ngomong-ngomong, burn stuff ya? Ah masih 39 per 50. Tuh sugo udah nggak bisa bakar-bakar lagi. Yo, gak ada isinya lagi kah? Apakah gua bisa membuat isinya atau gimana mungkin? Pola pecahan yang bagus sekali Coba gua mau lempar lagi Mantul Oke, okay, kalau gitu sekarang kita keluar dulu aja ya guys Kita keluar dari pintu ini, Unlocking Kayaknya gue masih mendengar ada suara laba-laba di sekitar sini Tapi gue gak di mana. Oke, okay, let's go Where should we go now? Um, mission complete Ya, gue tuh emang pro banget gitu loh dalam membasmi laba-laba Jarang-jarang gitu kan, kalian melihat pembasmi laba-laba tuh menggunakan api Gua doang gitu yang bisa, pro emang Pro mah beda, pro mah bebas Pro tuh bebas gitu. <laughs> Oke, mari kita lihat hasilnya First contract First contact, sorry Waktu yang kita butuhkan adalah 9 menit 49 detik Laba-laba kita eliminasi, 11 Jumlah benda yang kita dapatkan, 4 dari 5 Objektif yang kita lengkapi, 3 dari 5 Not bad Not bad Lanjutkan kembali okay, Upgrades available, equip upgrades to gain a wide variety of benefits Upgrade points are earned by completing objectives during mission Let's go, why not Apa nih upgrade? Unallocated points, earn upgrade point by completing objective Apa nih? Protein shake, physical fitness's lifetime Draw objects much much further Oh mantap jiwa kalau kita ngambil yang ini, kita bisa ngelempar barang lebih jauh, guys. Tapi kayaknya kita nggak bakal pakainya dulu. Kalau kerosen, soak, bullets, ini apa? Give your bullets an extra kick, shots have a chance to light things on fire. Tapi masalahnya, kosnya 10, guys. Intinya, kita nggak bisa beli apa-apa. So, kita bakalan balik aja. Kita bakalan langsung play lagi ya. Sekarang kita bakalan masuk ke chapter yang kedua, yaitu close encounters. Let's play it. Game ini bagus juga, sebenarnya ya, buat orang-orang yang mungkin... Punya arachnophobia alias ketakutan terhadap laba-laba yang mungkin bakalan membenci game ini by the way. Oke, okay. objektif kita apa sekarang? Kita bakalan mencari equipment yang baru sama membunuh spiderling. Spiderling itu berarti anak laba-laba Kasihan banget ya masih anak-anak udah dibunuh Tapi nggak apa-apa Laba-laba itu hama, mari kita bunuh Bunuh deh apa gue sama anak-anak laba-laba Laba-laba doang Intinya mereka laba-laba guys Harus dibunuh Dimana kamu? Where are you? What? Hai, hey, cewek Buang Hai Bonsai Buang Hai Pesawat Jangan simpan, Hai Bapak-bapak Ini buang aja keluar jendela <laughs> Hai Rugby Buang Hai Apa ini Buang atau ini apa simpan, seperti berbah seperti ber... berharga Hai Buah-buahan Buat orang sakit Hey bro Spiderling Kamu ya Hmm Eh hey, anak laba-labanya Ini merah-merah rupanya Sini kamu Sini kamu, sini kamu. Nah Matilah kalian, laba-laba Jangan-jangan tadi malam-malam melaba-laba pada ngehantuin gua lagi kan nggak lucu banget Hey bro, die Reflex gua cepet cuy Isinya nggak ada, oke okay. Kita lihat lagi satu lagi, nggak ada Ma Suaranya sih by the way masih ada Tapi ini masih belum bisa kita buka ya sayangnya Kayaknya ada di dalam sini guys Mungkin ada barang-barang yang perlu kita buang sebelum mereka akhirnya bergerak Nah tuh kan dia, nah sini lu Kelar Easy peasy lemon easy Gue cuma megang fotonya doang, fotonya pecah. Emang gue tangan gue penghancur emang. Udah buang aja lah, produk gagal. Nah, sekarang kita bakalan buka pintu yang mana nih? Kayaknya ada pintu yang bisa kebuka ya sekarang ya. Nah, ini kita udah bunuh empat laba-laba, pintu ini kebuka ya. Let's open this. Mungkin kita masih bisa menemukan laba-laba di sekitar, atau kalau ada laba-laba yang berani lewat, mari kita hantam dia pakai papan. Ngomong-ngomong, -ngom, equipment apa lagi bisa gue dapatkan? Apa ini? Motherboard. Ini motherboard bukan? Funny. Find batteries to equip tracker upgrades, new tracker upgrade, oke, okay. oke. Okay. Find batteries, new objective. Find batteries. Sekarang kita mesti nemuin baterai guys. Pertama. Tapi intinya adalah kita tetap mesti nyari laba-laba dulu. Find more equipment, tiga lagi. Oh, aku melihat kakimu di sana. Iya. Kau pikir bisa bersembunyi dariku, ha? Huh? Hmm. Gue nih pro pro player laba-laba sini loh, huh. Hmm. Eh, mana lu? Wah, kabur dia. Eh, pengecut kamu ya. Ah. Mati kowe. Aduh, ya dia kabur ke sono. Weh, anak-anak ikutan. Hah? Mau ngelindungin emaknya ya? Perkuat dulu dirimu, tuh. Mana tuh? Mana dia? Momo nggak enggak bisa lempar sofanya ya, masalahnya. Master bathroom unlock. Oke, siap. Kita lempar-lempar aja isinya apa nih? Poku, pinggir. Ah, mana tuh? Mana mana mana? Mana dia? Ini kenapa layarnya jadi gelap-gelap gini sih? Apa gue ke, kena racun kah? Sama laba laba Where are you spider? Gimana kamu laba-laba? Ani. Oke, okay, kita bisa buka ini kah? Gak bisa, digembok Apa ini? Oh, bisa dilempar <laughs> Mantap Hei, laba-laba Ya, nah, kelar nah, masukin lagi ke lemarinya Biarkan dia beristirahat dengan tenang di alam sana Let's go kita sekarang buka kamar mandi, guys. Let's go. Udah enam yang kita bunuh, sekarang kita bisa buka kamar mandi. Open up. FBI. Padanya oh, odol. Oke okay, lah, kita pakai odol ini mungkin kita bisa buat ngikat gigi laba-labanya. Tahu di mana laba-labanya? Hai. Tuh kan ada di sini kan? Nah, sini lo Eh. Hey. Tampret. Lu bikin kerjaan gue susah aja lo ya. Ah. Minggir, apa ini? Apa ini? Obat penenang, lemparnya ke kaca. Kacanya bisa gue percaya nggak? Nggak bisa ya Ini? Oh mantul <gifat> apa Ada apa lagi di sini kah? ada kan? ada isinya Baju Buang Baju orang pemilik apartemennya juga mungkin bisa gue pakai buat nge-hantem si laba-laba Oh jadi ya Iya Mau kabur kemana kamu tuh? ah Can you do this? Can you do this bro? Can you do this? sekarang kita bakalan nyari lagi laba-labanya apakah ada pintu lagi yang bisa kebuka? di sini masih perlu 15 laba-laba di sini masih perlu 20 laba-laba di sini berapa laba-laba satu lagi mana satu lagi where are you suaranya sih sini tapi ini apaan nih shattered mem shattered memories kayak silent hill aja serem amat mana sih satu lagi laba-labanya where are you biasanya dalam ah yang nah sip kelar, sekarang kita bisa buka bedroom, kamar tidur. Ini orang yang tinggal di sini emang kagak kagak ngapa apa ya, ngeliatin laba-laba di mana-mana gitu. Gue buka lemari ada laba-laba, buka buka kamar ada laba-laba. Dan ya dia punya kursi gaming guys, lebih lebih proper daripada desktop orang-orang kebanyakan sekarang ya. <laughs> Dan kenapa ada tumpukan baju kotor dalam kamar tidur? I mean like dude. Ini orang yang tidur di sini bisa kena asma, cuy. Oke, kita lihat. Oh, ada baterai. Nice, kita ambil dulu bukunya. Kita buang karena nggak penting. Ini bola juga udahlah lagi pandemi mi. Pakai cara main-main bola segala. Terus, ini ada baju apa Bentar, bentar, bentar, bentar. What, what, what, what? Cheese puffs equipment. Mau diapain nih ceritanya? Oh, kayaknya kita bisa mancing si laba, -laba dengan cheese puffs, ya ngasih. sih? Nah, ada lagi nih. Eh, hey, koplak! Salah. <laughs> eh, hey, bro! Yo, bro! Nah, mati kue. ya. Nah, itu dia. Hai, sobra, bro. Hai, bro. Hai, bro. Hai, bro. bro. Where are you, bro? Where are you going, bro? Hah? Empat! Makanya, kabur dulu baru makan. Unlock nightstand. Sekarang kita bisa buka pintu baru lagi kayaknya, guys. Kayaknya ini nih, yang pintu nomor 12 yang ngasih. Bukan? Oh, bukan. Ini apa namanya uh, lemari ini nih bisa kita buka ya. Sekarang kita unlock dulu. Shutter frame memories. Ngomong-ngomong tadi gue nggak ngeliat objektif yang ada di papan kita. <gasps> ada kunci. Kita ambil dulu kuncinya guys. Kita pakai di sini kayaknya. Nah, step. Dah, kita bisa masuk ke sini. Kayaknya sini adalah laba-laba ya sih? Yo. Who the hell? Orang macam apa di dunia ini yang pakai shotgun untuk ngebunuh laba-laba? Tapi iya, gua mau melakukannya. I would gladly do it. Dengan senang hati akan saya lakukan. Because why not? Tinggal pertanyaan adalah, di dimanakah kamu laba-laba? Saya sudah punya shotgun, laba-laba. Apakah kamu mau menghadapi saya secara langsung, laba-laba? Dimanakah anda, laba-laba? Halo, laba-laba. Tidak ada laba-laba di sini. Suaranya tuh ada di sekitar sini. ngomong-ngomong kan gue bisa deteksi laba-laba ya. Gue baru inget Di mana dia? Nah, ada dekat-dekat sini dia. Di mana dia? Mana mana mana mana mana. Where are you? Where are you, spider? Where are you, spider? Where are you, spider? Mana sih laba-laba ya? Enggak nemu-nemu deh tadi. Tuh, suaranya tuh dekat-dekat sini gitu loh. Tinggal pertanyaannya di mana dia berada? Sepertinya ada di ruangan-ruangan ini, tapi mungkin dia lagi bersembunyi. Tuh, yang sebenarnya bukan atau di Tapi kita lempar-lemparnya. Nah, kan, bener kan? Mana, mana, mana? Nah, tuh dia, tuh dia, tuh dia, tuh dia, tuh dia. Wah! Nah, tuh! Jadi kosan deh kalian tanya kenapa kosan deh kalian kalau, kalau manggil pembasmi hama tuh pasti ada aja bagian-bagian yang rusak ya mungkin kalian memanggil pembasmi hama ya, seperti ini ya. Karena kita udah kill 14 kita butuh satu lagi guys. Tinggal pertanyaan di mana mereka? Uang, uang. Biasanya di sini. Uang, minggir lu. Aduh ada Listerine lagi dalam kamar. Eh hey, kamar mandinya di sebelah sono. Kenapa nyimpen listerin dalam sini? Gimana sih ini orang bener-bener? Dah -bener? buang aja bukunya. Gak penting juga paling juga diari anak-anak. Buang. Buang. buang, buang, buang, buang, Ini juga teddy bear. Uang nggak penting <laughs> ini juga tas isinya baju kotor palingan juga apa nih nggak e, ada papanya apa kaca nggak bisa dibuang ah, kursi gaming mantap terus ini apa nih ceritanya bisa kagoo pakai apa nih namanya linggis linggis buat ngegebukin laba-laba nggak -laba? bisa ya kayaknya tuh lebih logis orang hancur orang matiin laba-laba tuh pakai linggis kan daripada pakai shotgun Ku baru pertama kali dalam hidup gua ngeliat orang ngebunuh laba-laba pakai shotgun Yang ternyata itu adalah gua Sip. Okay. Sih. Oke Di mana sih laba-labanya sekarang? Aduh, gak ada Belum ketemu lo dari tadi loh Where are you spiders? Where are you spiders? Apakah ini bisa gue lempar-lempari? Ah, tuh, bener kan ada di situ kan? Abis peluru gue Walah, sini koe Mana, mana, mana Ah, tuh dia Eh, kamu mau kabur kemana sih? Mana tuh? Dia lagi makan Oh ini dia Hai bro Ya kabur Shuriken Shuriken Shuriken Naruto Woo, Kena <laughs> Naruto Emang the power of Naruto Gue mem berarti memang mesti the power of Naruto Supaya bisa ngambil Ya diambil pak Bukan dilempar lagi Mana lagi Shuriken gue tadi Gue mau ambil-ambilin semuanya Sayang banget kau Shurikennya di Buang-buang, nah, ini dulu. Surikanya. sekarang kita mau ke ruangan study. Di sini kan ya, oh bukan, ini bukan dulu pintunya. Ngomong-ngomong, objektif kita tuh apa sih? Kita masih find more equipment, masih ada satu lagi. Shutter frame memories. Oke, okay, kita mesti hancurin ini ya. Coba kita hancurin. Oke, okay, dua, tiga, dan mereka hancur. Oh, ada laba-laba disitu, rupanya. Ah, nah, tuh anak-anaknya. Nah, ada Ika. Yang perlu gue hancurin Nah hancurin ya Satu Dua Dan objektif shattered frame memories pun kelar Apakah ini perlu gue hancurin? Itu adalah balabah guys Mana tuh? Anaknya dulu Anaknya dulu Anaknya dulu, dulu. Ah sip Nah Satunya lagi kena Nah mati kan Kelar Easy busy Lemon squeezy Satu lagi nih Nah Sini woy eh ah, dia kabur lagi Kenapa balabah tuh lari lebih cepat? Aduh Aku menyesal mem Memberantakin kamar ini kita hantam hantam udah bodoh amat biasanya ada di sekitar sini, hai laba-laba, where are you? Where are you, laba-laba? Tuh kan ada di belakang solo kan? Benar kan apa kata gua Oke, okay, mari kita lihat apakah kita bisa keluar dari sini? Kayaknya enggak ya. Ini tempat kita masuk tadi. Kamera, what? Gak penting. Bukan DSLR juga, buang aja udah. Enggak ada lagi kah? kayaknya sih nggak mungkin ya si karakternya di sini kemungkinan sih berarti ada di sekitar bagian exit coba kita ke exit dulu ya guys semoga aja ada dan equipment apa lagi yang perlu gua temuin di sini gua juga nggak tahu tapi iya exit aja dulu ya, ya. oke okay, kita udah bisa exit dan sepertinya bukan ini ruangannya what mission complete berarti kalau sandi gua udah buka pintu exitnya gua udah gak bisa balik ke dalam lagi ya dia bakalan otomatis ngeberhentiin gua di situ juga oke okay, guys hi close encounters <laughs> mari kita lihat waktu yang kita butuhkan untuk mengeliminasi semua spider 20 spider yang ada di sini adalah 12 menit tiga belas detik hmm dan benda-benda yang kita temukan adalah dua benda dari tiga benda dan objektif yang kita selesaikan hanya dua dari lima baterai yang kita temuin empat dari tujuh araknogroundlet incomplete groundlet itu sebenarnya gue nggak ketahui itu sebenarnya apa ya tapi ya kita lanjutin dulu aja guys Kill with fire, thanks for playing the demo Coming summer 2020 One level, small weapons, more spiders, more upgrades, more fire Alright guys, ya kayak kita udahan dulu Untuk episode berikut Episode dari Kill it with fire ini Kalau sudah kalian enjoy sama video ini, jangan lupa untuk Drop a like, comment, kira-kira apalagi game Yang kalian lihat gue mainin And guys, jangan lupa juga buat share Ke teman-teman kalian, karena itu bakal membantu buat Untuk membesarkan channel gua Thanks for watching Happy gaming and see ya